selamat berjumpa lagi di channel saya pada video kali ini saya akan memberikan satu cara pembandingan untuk holo 4x4 di sini saya akan bending secara manual yang pasti jarang orang tahu Dan saya akan berbagi Gimana tipsnya, caranya Dan buat para sobat semua Yang belum Subscribe channel saya Silahkan like dan subscribe Dan jangan lupa Bantu channel ini Agar di share Agar channel ini bisa Terus berkembang Dan saya akan tetap semangat Dalam berbagi keterampilan Keterampilan seputar dunia alasan langsung aja ke proses kerjanya untuk langkah pertama kita mengemal sepertiga lingkaran ini bisa menggunakan batu gerinda yang tipis yang tebal gak masalah sobat semua dan selanjutnya Garis seperti ini ya, Bisa dilihat sobat ya Dan selanjutnya Ini saya sudah kasih garis 1,5 cm Satu koma lima yang sebelah sininya kita emal juga sama seperti ini. seperti ini sobat yang akan kita buang permukaan yang diarsir ini sobat semua Ya, jadi bisa dilihat, sobat semua. hasil potongannya seperti ini. Ya. Jadinya seperti ini, sobat semua. Semua hasilnya seperti ini kita langsung aja ke proses pengelasannya yeah. Baiklah para sobat semua hasilnya seperti ini Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para sobat semua Dan jangan lupa selalu simak dan ikuti video-video saya selanjutnya